5 Perbedaan Never Tells Versi Webtoon dan Drama Drama Never Tells dibintangi oleh dua aktor populer Korea Selatan yaitu Han So Hee yang berperan sebagai Yo Nabi dan Song Kang yang berperan sebagai Park Jae-un. Keduanya berhasil membuat penonton drama Never Tells merasakan suasana yang dialami oleh Yo Nabi pemeran utama wanita. Tak hanya itu penonton juga dibuat kesal karena tingkah dari Park Jae-un pemeran utama pria. Drama Never teles diadaptasi dari webtoon yang ditulis oleh Jongso. Meskipun sebagian besar cerita dalam drama sejalan dengan versi webtoon namun ada beberapa hal yang berbeda. Namun hal ini tetap tidak mengubah jalan cerita secara keseluruhan. Berikut adalah 5 perbedaan Never teles versi webtoon dan versi drama. 1. Pertemuan Yeon dan Park jae Dalam versi webtoon, Yeo Nabi dan Park jae -un bertemu untuk pertama kalinya pada saat Tamasha dengan teman-teman kampus mereka. Yeo Nabi sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Park jae namun dia sangat penasaran dan mencoba mendekatinya untuk mengetahui karakter jae sebenarnya. Dalam versi drama, Yeo Nabi dan Park jae bertemu di sebuah bar secara kebetulan setelah Yeo Nabi putus dengan pacarnya. Di bar tersebut sudah terlihat jika mereka tertarik satu sama lain. Namun, saat tamasya nabi berpura-pura tidak mengenal Jeun agar tidak menimbulkan kecurigaan dari teman-temannya, umur dan tahun kuliah dalam versi webtoon Park Jeun adalah mahasiswa baru, sedangkan nabi adalah mahasiswa tahun ketiga. Namun, mereka masih seumuran karena Park Jeun baru berhasil masuk kuliah setelah tiga kali mendaftar, sedangkan dalam versi drama... Park Jeon merupakan mahasiswa bisnis di universitas lain tapi mendaftar ulang untuk masuk ke kelas seni patung di Universitas Yonabi. 3. Sikap gugup Yonabi. Pada versi webtoon Yonabi memiliki sikap gugup dan biasanya jika sedang gugup dan memikirkan sesuatu Yonabi akan memainkan rambutnya. Sementara pada drama Yonabi tidak memiliki kebiasaan tersebut. Namun Yonabi biasanya hanya bengong dan menatap saja seperti saat dia melihat Park Jeun. 4. Ada scene yang dihilangkan Dalam versi webtoon ketika mereka berada di bar, ada satu scene ketika mereka memilih koktail untuk satu sama lain dan itu terjadi sebelum Park jae menggambar kupu-kupu di lengan Yonabi. Namun scene ini dihilangkan dalam versi drama dan langsung masuk pada scene jae menggambar kupu-kupu di lengan Yonabi. 5. Fokus Pemeran Pendukung Meskipun peran Han So dan Song Kang telah menjadi salah satu daya tarik utama dalam drama ini, Neferteles juga memiliki pemeran pendukung yang luar biasa. Banyak penonton yang menyebutkan bahwa beberapa pemeran pendukung sangat berbakat. Pemeran pendukung termasuk Che Jong Hyop yang berperan sebagai Yang Dong Hyuk yaitu teman masa kecil Yo Nabi, Yang Hye Ji yang berperan sebagai Oh Bitna, yaitu sahabat Yo Nabi, Yun So Ah yang berperan sebagai Seo Ji Wan yaitu teman satu fakultas Yo Nabi, dan Lee Ho Jung yang memerankan Yun Sol yang merupakan sahabat Seo Ji Wan. Ini hanyalah beberapa dari pemeran pendukung yang mendapatkan perhatian dari penonton. Meskipun pemeran pendukung pada drama terlihat banyak namun dalam versi webtoon setidaknya sampai episode 4 tidak benar-benar ada menyebutkan pemeran pendukung itu dan hanya berfokus pada kisah Park jae dan Yo bisa saja. Itu dia beberapa perbedaan antara Never Tells versi webtoon dan versi drama. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian salah satu penggemar dari drama Never Tells? Jangan lupa untuk tulis cerita dan pendapat kalian terkait drama ini di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan share video ini biar teman-teman kalian juga tahu tentang hal ini. See you on the next video.